warahmatullahi wabarakatuh ya selamat pagi anak-anak pagi ya oke okay. anak-anak sekarang ada yang belajar di rumah dan ada juga yang belajar di sekolah ya nah untuk kelas C sekarang kita ke bagian belajar di rumah ya untuk siapa? ada haikal terus ada juga e, yoga dan untuk Aji dan Reja belajar, belajar di para ya Nah kita semua sekarang belajar e, apa kita panjatkan super ke Allah subhanahu wa ta'ala karena kita sudah bisa melakukan pembelajaran seperti biasanya ya walaupun belum e, semuanya bisa masuk dalam pembelajaran nah, sebelum belajar marilah kita berdoa berdoa dimulai Oke okay. Anak-anak Untuk pembelajaran hari ini Hari ini hari apa? Hari Selasa ya Nah, untuk yang di rumah, kelihatan tidak? Oke, okay. kalau um, tidak kelihatan, kita lihat. Ya. Nah, sekarang hari Selasa ya. Tanggal 26 bulan apa? bulan Nah, hari ini kita akan belajar mengenai e, pembahasannya yaitu Pembelajaran Sablon ya Oke Nah, anak-anak e, yang di rumah Sudah tahu belum Sablon itu Kita terbagi menjadi berapa? Coba dibuka lagi bukunya Okay. Apakah ada ibu atau bapak yang dunia bimini? Bawa buku enggak? Yoga sama hitam Yang di rumah ada buku enggak? Nah, ada? Nah, coba ya dibuka bukunya untuk yang di rumah, eh, yang di sekolah. Coba bapak lihat bukunya. Buku. Buku, ya ada Oke okay. Nah, pembelajaran ini Coba-coba oh, ditulis ya, sablon adalah Kemarin apa? Sablon adalah Hasil cepat で、あの、カメラの方 template nah di sini kalian bisa lihat eh, ini ya oke jadi apa itu sablon? sablon adalah hasil cetak yang dibuat dengan menggunakan template template ini mengacu pada alat yang digunakan dalam Pencetakan yaitu layar atau screen Dalam penyambungan. Nah jadi Di sabun itu ada yang Namanya screen ya Di sablon itu ada yang namanya screen sablon. Terus, nah ini kelihatan nggak gambarnya? Ya, screen sablon. Untuk yang di sekolah bisa lihat di belakang. Itu ada di belakang. Nah, itu uh, screen sabun, ya. Nah, terus... Ya, terus ada juga, nama ini, namanya... Rackle, ya. Nah, rackle ini untuk apa? Untuk apa? iya terus... ya. Jadi waktu itu kita udah pernah belajar konat. Oh. Nah ini ya, misalkan di sini. Nah di sini tinta ya. Kan? nanti proses sablonnya, raket ini untuk hmm. mendorong hmm. ya. Aika sama Yoga udah pernah kan yang di rumah ya buat mendorong raket ya kan nah jadi ini namanya apa tadi Pakal ya. Nah, terus ada juga yang namanya apa meja sablon. Nah kenapa meja sablon itu gambarnya seperti ini? Ada banyak. Meja sablon ada banyak ya tentang itunya. Nah ini untuk apa? Untuk apa? Namanya simpan kaos ya, kaos di simpan. Nah, oke. Okay. Masih ada yang ingat tidak? Dulu kita bisa eh, pernah membuat ini. Ya? Ya kan? Masih ingat kan? Ini adalah hasil sablon. Jadi nanti kaos ini dimasukin ya ke meja itu ke meja sablon dimasukin. Nah udah masuk, baru nanti di sablon ya. Nah jadi fungsi meja sablon itu untuk apa di sini? Nah meja sablon. Bisa diatur sesuai dengan kebutuhan ya, untuk jumlah letakannya. Nah jadi, kalian bisa nyimpen Satu kaos, dua kaos, tiga kaos, Sampai kaos ya, 6 kaos ya, Sampai banyak, sampai banyak 6 jadi nanti kalian tinggal ya, Masih ada ya, 6 kaos ya, 6 ini ya, 6 ya, Ini masih ya, beres Uh, terus ada yang alat yang ketiga. Ya obat abro Nanti kita diaduk ya, diaduk terus dioles ke sini ya, ke ini di apa? Dioles, dicampur kemudian diratakan. Nah, terus nanti di semprot ya. Kalau gambarnya udah tuntas dijemur ke sinar matahari baru di semprot mm. ya. nih ada <tuk> uh, ada macam-macam jenis sablon mm. ya ada sablon dtg mm. uh, sablon rubber sablon plastisol mm. terus ada glow in dark ya kalau glow in dark itu itu sablon yang e, bisa menyala ya. Nah kalau ini waktu itu ini jenisnya sablon apa? Ya sablon plastisol atau sablon rubber. Ada yang ingat nggak? Dulu kita pakai cetnya apa? Sablon yang kedua atau yang ketiga? Tur. Nah, nama namanya. Namanya, ini ya sablon tujuh tujuh yang kedua. Hmm? Nah, ya. ke dua. Ini ini kita menggunakan sablon cap ya. Sablon cap ini kita menggunakan sablon nomor baru. Karena sablon cap itu tambahan ya. Cepat kering ya, cepat kering. Ya. Nah, kalau itu, itu eh, pakai yang print, jadi di print, print menggunakan mesin printer ya, nah, terus. Hmm. apa saja sih keuntungan atau kelebihan sablon itu apa aja kelebihannya yaitu ketika melakukan pencetakan dengan menggunakan sablon maka hasil yang bisa didapatkan dapat memiliki bentuk yang konsisten dibandingkan dengan melakukan pelukisan sendiri ya jadi bentuknya itu sama nih bentuknya, apa? sama ya. jadi tidak beda, tidak berbeda, sama. ya. sama. Oh yang ini, sama yang ini juga. sama ya. ini belakangnya juga sama ya kan, um, hmm. nah, lantainya juga sama, ya. Nah terus ada lagi harganya lebih murah, harganya murah, hmm, murah. Ya. Eh, bahasa isyaratnya apa? Ini hmm. enggak ya jadi, nah untuk anak-anak eh, yang belajar di rumah, jadi sablon itu, ya sablon itu, yang pertama hasilnya konsisten ya, apa itu konsisten hasilnya itu sama, jadi beda dengan lukis, kalau melukis nih satu persatu hasilnya pasti ada sedikit perbedaan mungkin ya, kalau sablon itu sama karena kita udah mentransfer gambar ke screen dulu ya screen sebelum kita transfer gambar, terus kita lakukan apa namanya? Uh -huh. uh, ya, menarik cinta dengan rakal ya namanya uh -huh. apa alatnya? Apa? Uh -huh. tato, ya. nah terus harganya lebih uh, murah terus pekerjaannya lebih cepat dan uh, hasilnya memuaskan ya jadi hasil sablon itu memuaskan karena e, lebih kuat juga daripada e, yang menggunakan print. Ya, kalau di print menggunakan printer itu tidak lama, cepat rusak. Rusak? Iya. Nah, oke. Okay. Nah, oke okay. untuk yang di rumah ada tugas ya. Nah tugasnya itu. Apa itu sablon? Sebutkan alat-alat sablon yang sudah dipelajari ya. Terus sebutkan jenis-jenis sablon. Sebutkan kelebihan sablon. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini Ini ada sablon, kalau mas ponsel datang di kelas sablon ya. Nah jadi, nah, di kelas ini kalian masih ingat kan waktu dulu kita uh. pernah menyamblon ya. Nah tadi, di, yang akan dipelajari itu hanya dua jenis, yaitu sablon plastisol sama sablon tabel ya. Nah terus alat-alat sablon. Nah kalau alat ini uh. ada banyak sebenarnya, ada cat sablon, sablon, rafal, terus meja sablon nah ini kelebihan sablon ya ini kelebihannya tadi sudah dijelaskan juga ya nah terus nah ini waktu kita proses sablon ya di rumah nah terima kasih nah mungkin uh, segitu nanti tugasnya dikerjakan ya untuk Haikal, tadi tugasnya sudah dicatat belum? Belum, belum dicatat. Oh iya. Oke baik, nanti dikirim ke WA ya tugasnya. Nah untuk pembelajaran hari ini di pertemuan hari ini kita cukupkan sekian dan untuk yang ada di sekolah kita akan Melaksanakan Sedikit uh, pengenalan alat-alat lebih jauh lagi ya nah, Untuk ujungnya Sekian dan selamat mengerjakan ya Haikal sama uh, Yoga yang ada di rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke okay. Nah Pak uh, akan tutup jumnya Nah untuk yang belajar di sekolah Kita akan lanjutkan pembelajaran uh, Lebih lanjut lagi ya Oke. Okay. Pegang yang di rumah kerjakan tugasnya ya. Nanti Pak kiri si kirim lewat WA. Oke? Okay. Semoga rumah selalu hijau berkatuh. Oke, untuk Nah untuk Yoga hari nah, kita akan ee uh, potongan